Hm, hm, hm, ya mati. Ah, Yo, sahabat builder, kembali lagi dengan saya di channel Jaya Arrival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan testimoni lagi ini dari pesanan bapak Yuda. ini beliau uh, order senapan angin gejlok DP fusion 2560 klasik coklat ya sahabat bidler <tuh> oke okay, beliau mengirimkan uh, video beliau lagi berburu di hutan oke okay, kita lihat videonya check it out Hmm. nah itu tadi untuk uh, video dari bapak yuda yang berburu di hutan, terus kemudian yang berikut ini yaitu hasil dari uh, beliau berburu di hutan, nah ini ini yaitu beliau dapat burung seriti, yang atas ini burung seriti, terus yang bawah ini e, punai tanah, yang hijau, warna hijau ini beliau dapat e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burung seriti dan 1, dan, 2, 2, 3, 3 burung punai tanah Nah, jadi seperti itu ya. Eh, sahabat bideler untuk kekuatan dari senapan angin yang dijual di Jaya Air Rival dan seberapa akurasinya senapan angin dari eh, Jaya Air Rival. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk testimoni dari customer yang telah order dari Jaya Air Rival. Oke. Jangan lupa untuk sahabat bideler untuk eh, like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air Rival Kediri Jawa Timur. Dan oke, okay, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan salam berdealer.